Ya, cara ima Indonesian Music Award 2021, alhamdulillah, idola kesayangan kita sang kejora kita ini mendapatkan banyak piala penghargaan sekaligus menyapu bersih nominasi para sahabat, ya, masya Allah, didampingi oleh suami tercintanya. Semakin bahagia dan semakin selalu bangga kita melihatnya, persahabatnya. sahabat yang mudah-mudahan tetap terus berkarya dan selalu banyak dukungan dari orang-orang yang tulus mencintai Lesti dan Rizky Dilar malam di DOLASTI, Alhamdulillah persahabat ya. Ini menyabet banyak piala. Yang pertama, piala penghargaan top menara sambung pribadi NSB dan yang kedua collaboration of the year. Dan yang ketiga ada piala penghargaan yang didapat dalam kategori sosial media artist of the year dan yang keempat ada female singer of the year. Alhamdulillah. Tentunya keempat-empatnya disabet oleh Didi Allah Alhamdulillah idola kesayangan kita selalu menjadi nomor satu Dan tentu selanjutnya juga Alhamdulillah juga kakak Bilar pun Itu mendapatkan piala penghargaan Lewat Song Reader of the Year Sahabatnya dengan tiga komposer Dengan lagu Salah Benar Masya Allah. Semakin bangga, semakin bahagia sekali mengidolakan mereka berdua Mudah-mudahan tetap semakin kompak Dan solid mendukung karya-karya Terbaik dari Lesti dan Kakak Rizky Bilar. Untuk ke kabar berikutnya, kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial yang manas semalam Kakak Rizky Bilar ini masih lanjut syuting, persahabat ya. Masya Allah luar biasa semangat dari idola kesayangan kita. Apalagi Kakak Bilar selalu menjadi contoh yang baik pekerja keras. Masya Allah semakin bangga juga kepada idola kita ini. Mudah-mudahan selalu menjadi suami siaga. Setelah menjadi suami idaman dan suami tanggung jawab untuk keluarga besar Unggan tersebut pun ini di kembali oleh akun Instagram Family underscore Leslar23 Ada kalimat kemsen yang dituliskan semangat Papa B, Katanya tuh Masya Allah banget ya, dukungan selalu banyak dari orang-orang yang tulus mencintai Lesti dan Bilar Hingga banyak dibanjiri komentar, banyak respon yang diberikan Ya, ini dari aku Nuzul Fitri mengatakan dalam kolom komentar lo Bang B kembali syuting lagi ya dong, semangat banget kan? <tuh> Pekerja keras gitu Tentunya selalu menjadi contoh baik Selalu menjadi sosok inspirasi untuk banyak orang Semangat terus Jangan kendor mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar dan ke kabar berikutnya, persahabat, kita lihat juga ada momen spesial yang kita dapatkan di vlognya Irfan Hakim yang berkolaborasi dengan Leslar, sudah di, di channel YouTube-nya Youtubenya Irfan, persahabat, ya, vlog terbaru bersama Leslar. Ini luar biasa, ada sebuah kebahagiaan yang kita dapatkan, persahabatnya dari kakak Milar yang menyampaikan ketika tiga bulan bersama Lesti, ini waktu PDKT, Hak pati nama Leslar itu sudah tentunya bisa diprediksi oleh kakak Bilar karena Leslar bakal akan membesar perselabat ya. Wow, Masya Allah banget ya nama Leslar itu akan booming dan akan seperti Rans Entertainment. Masya Allah, suatu kebanggaan dan suatu keyakinan besar dari seorang reski Bilar. Akhirnya tentunya nama Leslar sudah terbentuk menjadi Leslar Entertainment. Ini suatu kebanggaan banget untuk kita semua, Alhamdulillah berkat dukungan juga dari fans Sejati dan kerja keras dari idola kesayangan kita. Dan kita lihat responnya di sini juga. Postingan tersebut diunggah kembali oleh Anggun Rossi atas Leslar 24. Ada kalimat caption yang dituliskan. Saya ingat banget pas ke Kobas bahas hak paten sama Leslar, alhamdulillah ternyata udah benar benar sah jadi hak paten mereka. Jadi biar nggak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu yang menjual dengan nama brand mereka, BTW saya ikutan gemes kayak Irfan kata ya. Mereka asyik sendiri, Irfan dianggurin. <laughs> Ini cute banget ya, memang sudah tentunya terlihat dari kerja keras dan kekompakan. Mudah-mudahan saja nama Lesnar selalu menjadi nomor satu. Amin. Yeru'al-alamin. Banyak tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan juga dari para fans. Salah satunya dari akun Instagram rn wr underscore 2 mengatakan, Ini paten yang sesungguhnya diakui kemenkumham hak Leslar. Luar biasa hak kekayaan intelektual fanbase ikut bangga. Wah, wow, masyarakat banget ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sukses, lancar, dan berkah barokah untuk idola kita. Dan selanjutnya juga persahabatnya masih di akun Instagram yang sama Masih di vlognya kakak Bilar Ini juga ada sebuah kuetes yang tentu disampaikan oleh seorang Rizky Bilar Buanglah orang-orang yang toksik dalam kehidupan kita Wow, oh, Masya Allah banget ya Kuetes malam ini dari kakak Rizky Bilar Aduh Masya Allah banget Hingga banyak sekali komentar dan tanggapan yang diberikan dari postingan tersebut Salah satunya dari akun Instagram Sinta Karesa Masya Allah, Allah, semoga Lesti Bilar dijauhkan dari orang-orang yang iri dan ingin menjatuhkan. Semoga dijauhkan dari orang-orang yang tentunya hal-hal yang tidak baik. Amin, Masya Allah banget ya. Doa selalu saja diberikan. Doa selalu disampaikan untuk idola kita. Mudah-mudahan doa baik yang diijabah terkabul dan tentu kita semua semakin bangga kepada idola kesayangan kita Lesti dan kakak Rizki Bilar. Untuk selanjutnya, para sahabat, kita lihat juga sebelumnya semalam ada unggahan spesial dari kakak Bilar yang memposting sebuah postingan foto di deretan mobil mewahnya, para sahabat. Ya. Dan di situ ada kalimat yang luar biasa dari seorang Rizky Bilar. Kalimat caption yang panjang itu menceritakan awal mula Merintisnya seorang Rizky pilar Sahabat ya, hingga banyak dibanjiri komentar dari orang-orang baik Dan orang-orang hebat Seperti ada Bang Putra Mengatakan dalam kolom komentar Masya Allah luar biasa Terus bersyukur agar Allah tambah nikmatnya Ini keren banget ya Dan ada juga komentar dari A.A. Rafi Yang ikut mampir di postingan Rizky pilar Dengan menyampaikan sebuah kalimat gokil Katanya tuh, Masya Allah banget ya ada Atta Halilintar juga yang berkomentar dengan tentunya emot tepuk tangan Masya Allah banget ya banyak orang-orang hebat yang tentunya mendukung mensupport support Rizky Bilar Ada juga sembilan 99 Mas Gilang itu mengatakan dalam kolom komentar Top adikku, the best, semangat, wow Masya Allah banget ya Sakir pun. Ikut berkomentar, mengatakan semoga makin barakah, makin sukses, terus Bang Bilar. masyaAllah banget ya, doa baik dan tulus dari Syakir Daulat. Dan ada juga komentar lain diberikan salah satunya dari Rudi Salim. Ini luar biasa, mengatakan seram. Wow, <gülüyor> api membaras semangat banget persahabatnya. ya. Dan ada juga nih, Tentunya dari Tom Liwafa, ini krezir Surabaya persahabat yang mengatakan juga luar biasa Cak, katanya tuh Masya Allah, semakin bangga, semakin bahagia banyak orang-orang hebat Yang selalu mendukung idola kesayangan kita Tetapi persahabat yang di Bali postingan tersebut bilang Masih ada netizen haters yang iri, yang tidak suka dengan idola kesayangan kita diunggah oleh kakak Bilar sahabat di Iges pribadi miliknya. Ini ada sebuah kalimat komentar dari netizen, yakni dari akun kasih underscore Aksa Ridona mengatakan di kolom komentar Postingan Rizky Bilar, karena lesti kok enggak disebutin. Wah kalau saya jadi lesti bakal marah nih. Padahal rezekinya melimpah sejak bareng lesti. Geng sih ya mengakuinya. Bilar kok gitu sama istrinya. Dan juga ada komentar lain. Dari akun Raffi Anuskora Josia Semua orang juga tahu Sejak lu dekat sama Lesti Kejora Hidup lu berubah Fakta Lesti itu pembawa hoki buat lu Sampai saat ini Lu puter-puter gimana juga memang Lesti pembawa hoki Dan kita lihat di sini ada Sebuah jawaban dari Kakak Rizky Bilal Yang menyampaikan sebuah kalimat panjang Ini salah Dua dari banyak pengguna smartphone Yang lebih pintar HP-nya Daripada otaknya yang pertama, caption situ menjelaskan awal mula gua merintis apa yang gua bawa saat memutuskan untuk merantau emang 2013 itu gua udah nikah Blok on tapi sok pinter, kata kata Pilar, pas sahabat ya Dan yang kedua, ya nggak mengakui Les di bawah hoki buat gua itu siapa dimana-mana gua selalu bilang dia anugerah buat gua, bla bla bla bla kami sama-sama meraih mimpi kami setelah bersama Lesti akhirnya punya kantor, punya karyawan, walau masih minim, bisa bareng tim ke luar negeri punya rumah impian tanpa les. Gak akan ada Leslar Entertainment, manusia pintar. Begitu juga sebaliknya, tanpa LAR tak akan ada LE dan tentunya persahabat yang anda tahu. Dari perusahaan inilah kami bisa menghasilkan dan punya prospek. Yang menjanjikan lu pikir bangun begini, gua gak pakai mikir. Otak Anda dipakai sebelum komen. Yang ketiga, Allah karena sama Lesti, lu makanya kayak Kenapa sama sebelumnya enggak? Nah, itulah kalimat jawaban yang dituliskan oleh kakak Rizky. Piala berikutnya juga ada jawaban di situ. Kakak menyampaikan sebuah kalimat juga, dan jika Anda mengeluarkan komentar seperti itu, kesannya Anda meremehkan kemampuan saya sebagai lelaki yang bisa bertanggung jawab buat anak dan istri saya. Seolah-olah saya tidak mampu apa-apa Oi, oh, ya anda hanya orang luar yang hanya seujung kuku tahu tentang kehidupan kami Tuh persahabatnya. Dan ada juga komentar lain yang disampaikan oleh kakak Bilani Jawaban yang disampaikan Heran gak ada yang protes kok anak gadis disebut di caption Padahal anda juga harus tahu Ada rezeki anak juga selain rezeki setelah kami menikah Bahkan saat masih di kandungan dia sudah mendatangkan banyak rezeki buat kami kalau anda mikir situ, tentu saja tidak karena anda hanya dominan menggunakan hatinya tanpa berpikir secara logis. Wow, Masya Allah banget ya akhirnya kena mental juga nih persahabat Narkona, haters yang selalu mengginyer, yang selalu menyudutkan idola kesayangan kita lagi-lagi banyak sekali akun-akun, yang gak apa persahabatnya menyudutkan memfitnah apalagi tentunya mengusik kehidupan idola kesayangan kita. Dan untuk ke kabar berikutnya, para sahabat ada info penting untuk kita semua yang diunggah oleh akun Bukpol Yang meripas kembali penyampaian sebuah info dari Kak Mailan Perhatikan di sini para sahabat Hai guys, buat sedikit info, kemarin banyak DM nanyain soal KISWAT 2021 yang dijadwalkan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 Ini tentunya info penting untuk kita semua yang menanyakan soal acara Kiss Award. Yang mana acara Kiss Award itu diundur di Januari setelah hari ulang tahun Indosiar. Mudah-mudahan saja dukungan kita semakin kompak, jangan sampai kendong, jangan sampai tentunya kita lengah untuk selalu mendukung yang terbaik karya-karya Lesti dan Kakak Rizky Bilar. Kita masih menunggu kejutan lagi kabar baik dan cindukan vitamin bahagia di hari ini.